Sakral menggambarkan sebuah kegelapan dalam diri ketika kehidupan didominasi oleh kebohongan dan iri bertuang dalam syair. Ayuh. Anda tidak bisa lari dari kesalahan karena harga diri seseorang bergantung bagaimana menjaga lidahnya adalah.